di sini suasananya meriah juga tempatnya mewah banget juga diiringi musik DJ TikTok yang terbaru. Semua di sini pada joget DJ tanpa batas lur. Oke okay lur, selamat menonton. <SILENCIO>